Halo semuanya, kembali lagi dengan si keren boy teman-teman Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membersihkan mainan kotor ya teman-teman Di atas merang teman-teman, lihat ini merang teman-teman Mari kita ambil mainannya, lalu kita cuci ya teman-teman oh, Kita ambil saja teman-teman Dan selanjutnya teman-teman Oke teman-teman Wow kita sudah Berada di tempat pencucian teman-teman Lihat Wow kotor sekali teman-teman Mari kita bersihkan teman-teman Wow Mari kita cuci teman-teman Let's go Wow Sudah bersih teman-teman Mari kita taruh sini selanjutnya teman-teman Wow Wow sudah bersih teman-teman selanjutnya oke sudah bersih juga teman-teman Kita taruh sini Selanjutnya yang terakhir Teman-teman Hex teman-teman Oke teman-teman, kita telah membersihkan mainan mobil, truk, mobil bus, mobil dan ekskavator teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian teman-teman. Sampai jumpa.